oke okay. namun sebelum saya lanjutkan mohon maaf ya karena di sini pinggir jalan besar jadi suara-suara mobil sepeda motor sangat keras sekali dari hari Arab di Maradoni oke okay. yang perlu kita persiapkan adalah sebuah flash disk ya yang sudah ada windows 7 kita siapkan windows 7 32 bit ada saya sudah siapkan ya ini di dalamnya sudah ada Windows 7 32 bit tutorial untuk membuat bootable nya silahkan cek di kolom deskripsi ya cara membuat bootable nya ini uh, yang dipakai formatnya adalah legacy ya kalau untuk laptop yang tipe-tipe lama ya legacy untuk membuatnya Oke okay langsung saja ya langsung kita saja langsung saja kita colok plastisnya sini ya oh ya ini asar 7 As aspirawan ya 756 ya ini tipe netbooknya adalah aspirawan 756 oke okay. kita lanjut ya sudah kita colok plastisnya ya setelah kita colok plastisnya, kita tekan tombol power, kemudian kita tekan F2 ya, nah ini ya tekan tombol power, langsung tekan F2 nah, bisa. tekan langsung F2 ya, terus tekan terus, sampai dia masuk ke menu BIOS ya hmm. oke, okay, sudah muncul BIOSnya ya nah ini penampakan BIOSnya nah sekarang kita pindah ya, ini yang terblok yang di bagian information, kita pindah ke menu boot ya, menggunakan panah arah kanan yang ada di keyboard ya ini, perhatikan ya nah ini, para anak, -anak kanan keyboard, nanti kalau kita geser ke kiri, menggunakan panah kiri menggunakan kalau kita turunkan sama naikkan, menggunakan panah atas bawah ini ya oke, okay, seperti itu sekarang kita geser ya menggunakan panah arah kanan ya nah, perhatikan playlist saya berada di mana ya, nah ini playlist saya berada di nomor 5 ya, nah ini flashdisknya harus kita naikkan ya, ke nomor satu. nah caranya adalah ini yang terblok adalah nomor satu ya nah kita turunkan blokannya ke nomor 5 ya menggunakan panah arah bawah yang ada di keyboard nah ini, nah sudah ya nya sudah terblok sekarang untuk menaikkan flashdisk itu menggunakan tombol yang ada di keyboard F6 ya Nah kalau untuk menaikkan F5 oh, untuk menurunkan F5 untuk menaikkan adalah F6 ini saya tekan F6 ya langsung saja kita tekan F6 Nah maka dia akan naik ya Nah kok sudah naik seperti ini flashdis kita sudah di nomor satu maka settingannya sudah benar ya Nah setelah itu baru kita simpan menggunakan tombol yang ada di keyboard F10 ya ini ya tombol yang ada di keyboard F10 kita tekan saja nah maka akan muncul seperti ini langsung kita tekan enter ya nah langsung kita tekan sembarang di keyboard ya supaya dia masuk Uh, apa nabutin ke flash disk ya? Nah, seperti itu caranya. Kalau tidak tidak tekan, maka dia akan langsung ma masuk ke Windows ya. Nah, seperti itu, jadi harus kita tekan. Ini sudah masuk ke flash disk ya? Sudah booting ke flash disk, kita tunggu saja. si loading ya. Masih diproses ya? Hmm. Oke, okay. okay, sudah muncul ya menunya. Sekarang kita tinggal klik next ya, klik next. Oke, okay. muncul seperti ini. Klik install. Kita tunggu saja. Oke, okay, sudah muncul seperti ini. Ini saya menggunakan Windows All In One ya. Ini banyak windowsnya dalam satu plastik sini Nah saya gunakan saja ini guna Windows 7 Ultimate ya Om, aktifasi Oke Dan kita pilih kemudian kita next ya Oke sekarang kita pilih Kita checklist ya sini ya Kita checklist kemudian kita next kemudian pilih kostum ya nah ini karena hadisnya baru ya ini baru habis diganti ya karena hadisnya rusak jadi ini kita perlu membuat partisi baru ya caranya adalah kita hapus dulu ya partisi yang ada di hadisnya ini kita hapus, kita delete ya delete oke okay. nah sekarang tinggal kita buat partisi ya, klik new klik new kita buat partisi C adalah 100.000 ribu ya, ketik aja 100.000 ribu oke, okay, 100.000 ribu kemudian apply klik ok nah sudah C nya sudah terbuat ya ini C nya sekarang kita buat D sama E ya kita bagi dua ini nah ini kita 370 kita buat aja ini 190 D nya ya 190.000 klik apply Oke sudah terbuat ya D nya sekarang kita buat E nya kita klik saja kemudian klik new Nah, ini sisanya seperti ini. Tinggal 186.000, klik apply. Nah, sudah terbuat ya. Sekarang kita format ya. Kita format partisi 4, partisi 3 dan partisi 2 ya. Supaya menjadi sebuah partisi ya, kita format dulu partisinya. Partisi 4 dulu kita format. Okay, sudah selesai Partisi empatnya Partisi tiganya lagi Kita format Oke sudah Partisi duanya nya lagi Kita format Oke okay, sudah. Okay, sudah selesai Baru kita Klik next ya Nah kalau sudah seperti ini instalasi sudah berjalan ya tunggu saja ikuti terus ya ikuti terus langkah-langkahnya ini ini cukup memakan ini ya memakan waktu sekitar 15 menit yang kita install, install ulang ini uh, ini mulai di 1% sampai 100% ikuti saja nanti kalau dia uh, perintahnya next silahkan klik next pokoknya ikuti saja langkah-langkahnya cuma saya sampai sini saja saya berbaginya bagaimana cara sistem biosnya sekaligus membuat partisi sekaligus untuk install ulang Windows 7 32 bit semoga bermanfaat wabillahi taufiq walhidayah warahmatullahi wabarakatuh.